Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat di manapun kalian berada Diva TV kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru Seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar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 Baiklah, para sahabat, lalu selalu dimanapun kalian berada, untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini, tentunya ada info spesial penting nih untuk kita semua. Jangan lupa saksikan para sahabat ya untuk sore hari ini jam 5 sore, saksikan acara poles kepoin para sahabat ya, dicatat tayang setiap hari Senin dan Kamis jam 5 sore di video.com. Tentunya kita dukung saja. Untuk karya-karya dari idola kita persahabat. ya Tetap kompak Dan tetap solid persahabat ya, Untuk selalu mendoakan yang terbaik Buat deda Lesny dan kakak Rizky Bilar Info ini kita dapatkan langsung Dari Om Kevin persahabat ya. Om Kevin firma di disini bukan sebuah kalimat kersen info Poles kali ini masih dalam rangka berbagi momen kebahagiaan dede dan kakak Pasti sahabat Polis juga sudah pada tahu kan dengan lagu takdir cinta dede dan kak Bilar Nah siapa nih yang penasaran gimana sih proses terjadinya lagu takdir cinta Tentunya ini dan dari kapan si lagunya diciptakan tuh persahabat ya Biar nggak penasaran, mending kita tonton aja di konser Takyut Cinta Leslar hanya di video sekarang tuh persahabat ya Tentunya langsung aja ke video.com Kita harus tonton nih karya-karya dari dola kita dalam acara Poles Kepoin Lesti dan selanjutnya kita lihat juga persahabat ya unggahan berikutnya nih ada unggahan Spencer dari Kak Nova lagi mengunggah sebuah postingan kang goreng tuh yang lagi fokus banget ya <tuh> sore hari ini kita tentunya lihat dulu kang goreng mudah-mudahan saja ada vitamin bahagia yang tentunya diberikan dari kakak-kakaknya Abang persahabat ya mudah-mudahan jadikan vitamin manca kita dapatkan langsung dari keluarga besar Rizky Bilar. Ada kalimat caption juga yang dituliskan oleh Kak Nova Nih kerja apa mau cari caption yang terbaru lagi Masa mau cari inspirasi di kolam renang <laughs> Di kafe Kamu dal banget tuh Kata Kak Nova persahabat ya Kak Goreng nih <laughs> Doakan saja persahabat yang terbaik Mudah-mudahan selalu sehat selalu bahagia untuk keluarga besar Leslar Dan selalu memberikan kejutan untuk kita semua dan selanjutnya juga para sahabat, ya kita lihat di sini ada sebuah postingan yang spesial banget ya Tentu ini adalah ketika di Lesti Fitting baju, memakai baju Koko Hianjun, Masya Allah Lagi fitting aja, terlihat sangat Wow para sahabat ya Tentunya apalagi kemarin Di Lesti langsung Tentunya tampil cantik Sederhana, mewah, elegan Para sahabat, ya, pokoknya campur aduk nih ya Tentunya ini lagi fitting baju memakai gaun hianjen persahabat yang luar biasa. Mudah-mudahan saja selalu bahagia untuk dedeklasi kejora dan kita masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya dari idola kita. Dedeklasi kejora dan kekak bilang mudah-mudahan ada vitamin bahagia sore hari ini. Tetap stay tune dan channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya. Hidup informasi di sore hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.